Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terjal hampa hati terasa kau tinggikanku meski ku tak rela salahkan Diriku hingga saat ini Ku masih mengharap kau tuh kembali Mungkin suatu saat nanti Kau temukan bahagia meski tak bersamaku Bila nanti kau tak kembali Karamnya cinta ini, tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa kau tinggikanku, meski ku tak rela salahkan. Diriku hingga saat ini Kau masih mengharap Kau tuh kembali Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bilah nanti kau tak kembali.